Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban Pada halaman 6, 7, 8, 9 Di Matematika volume 2 atau semester 2 ini Di kelas 4 Baik, sebelum kita bahas soal-soalnya Mari like dulu video ini Subscribe channel ini Dan nyalakan loncengnya Kami tunggu 3 detik Baik, langsung saja kita bahas di halaman 6, yaitu menyatakan kalimat matematika. <tuh> Satu titik pada hijau ini kita akan bahas, kita akan baca dulu soalnya. <tuh> Farida mempunyai uang Rp50.000. Ia membeli buku tulis seharga Rp12.000. Di toko alat tulis dan membeli baterai seharga 36.000 rupiah di toko alat elektronik. Berapa banyak uang Farida yang tersisa? Nah, di sini Farida membeli Pertama kali Farida memiliki uang rp 50.000, kemudian dia membeli uh, Dengan uang tersebut dia membeli buku tulis harga 12.000 dan membeli baterai seharga 36.000. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa banyak uang Farida yang tersisa. Mari kita hitung saja langsung. Kita buat ini 50.000. Kalau kita membeli, berarti kita kurangi. Di sini kan membeli 12.000, berarti kita kurangi 12.000. Kita tulis di sini 12.000. Kemudian 50.000 dikurangi 12.000, maka tersisalah uangnya, yaitu sebanyak 38.000. Berikutnya, 38.000 ini akan kita pindahkan ke sebelah kanan. Sebelah kanan yang di sini, kita tulis 38.000. Dikurangi 36.000. Yaitu berapa? Yaitu jadinya adalah 2.000. Jadi sisa uang yang dimiliki Farida adalah 2.000 Sekarang kita akan kerjakan uh, yang kedua, ini cara yang kedua ya, tadi adalah cara yang pertama, sekarang adalah cara yang kedua untuk menyelesaikan kasus yang dialami oleh Farida. Yang kedua, ayo tulis ide dari Ibu Farida dalam bentuk kalimat matematika. Nah, di sini 12.000 ribu ditambah sama dengan Kemudian, 48.000 ini kita akan pindahkan ke sebelah kanan ini. Kita tulis 48.000. 50.000 dikurangi 48.000, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2.000. Nah, ini adalah cara yang kedua untuk mencari sisa uang dari Ibu Farida. Jadi, itulah jawabannya. Berikutnya, yang ketiga. Kita akan menghitung dengan cara yang berbeda lagi dengan cara yang ketiga. Ayo tulis ide dari Farida dalam bentuk kalimat matematika. Bagi sini, tadi kan Farida itu membeli dengan harga 12.000. Dan dia membeli baterai dengan harga 36.000. Maka kita kurangi 36.000. Kenapa di sini dikurangi? Karena... Ibu Farida itu membeli jadi kita kurangi. Jadi kan uangnya dipakai. Nah, jadi karena uangnya dipakai, maka kita kurangi. Jadi di sini hasilnya juga 2.000. Kemudian, cara yang keempat adalah ayo tulis ide dari Ibunya Farida dalam bentuk kalimat matematika. 50.000 dikurangi dengan harga total semua belanja Bu Farida tadi adalah 48.000. Jadi, di sini kita kurangi 48,000. Jadi, uang sisa dari Bu Farida adalah 2,000. Jadi, semuanya hasilnya sama. Oke, baik. Kita lanjutkan ke halaman 7. Nah, kaos kaki seharga 35,000 dijual dengan potongan harga 3,000. Jika kamu membayar 100.000, berapakah uang kembalian yang kamu terima? Ayo tentukan jawabannya dengan menuliskan pertanyaan ini dalam bentuk kalimat matematika. Baik. Oke, sebenarnya di sini saya koreksi lagi ya, Adik-adik. Mohon maaf, di sini perlu dikoreksi agak kurang teliti tadi. Di sini kan tanda kurung nih Adik-adik ya. Berarti kita buat dengan cara 12.000 ditambah dengan 36.000. Nanti hasilnya adalah 2.000. Seperti itu ya Adik-adik. Mohon maaf, nanti bisa dicoret-coret, oke. Baik, sekarang kita akan lanjut di Halaman 7 soal nomor 2, kaos kaki seharga Rp35.000 dijual dengan potongan harga Rp3.000. Jika kamu membayar Rp100.000, berapakah uang kembalian yang kamu terima? Ayo tentukan jawabannya dengan menuliskan pertanyaan itu dalam bentuk kalimat matematika. Baik, banyak uang yang dibayarkan adalah 100000 maka kita tulis di sini adalah 100000 Kemudian kita kurangi dengan nah harga semula ya harga semula di sini adalah Rp 35.000 kita tulis 35.000 kemudian kita kurangi dengan potongan harga potongan harganya adalah 3000 Nah maka nanti harga untuk kaos kaki ini yang pertama kali dihitung Kenapa pertama kali dihitung adik-adik karena ada dalam kurung maka 35.000 dikurangi 3000 adalah 32.000 Nah sekarang 100.000 dikurangi 32.000 sama dengan berapa yaitu 68 68.000 nah, jadi banyak uang kembaliannya adalah 68.000 baik di halaman 7, soal nomor 3 akan kita selesaikan. Ayo menulis kejadian sehari-hari yang menggambarkan kalimat matematika berikut. Nah, di sini kita sudah diberikan contoh. Yang pertama, 70.000 dikurangi 50.000 ditambah 18.000. Membeli barang yang harganya 50.000 dan 18.000. Kemudian di sini juga seperti itu. Maka sekarang kita tuliskan untuk yang pertama ini ya. Yang nomor 3 pertama ini. Oke, saya kasih tanda panah ke sini ya. Oke, nomor 1. Nomor 1 yang ketiga. Oke, di sini nomor 1. Oke, biar jelas saya akan hapus dulu. Oke, di sini 3. Kemudian soal nomor satu ini kita tulis. Oke, kenapa di sini 3? Yang ini kita turunkan, ya. Baik, untuk soal nomor satu yang ada di sini. Misalkan, Andi memiliki uang 70000 ribu rupiah. Di sini jangan lupa RP-nya, 70.000. ribu. Rupiah dia membeli buku dengan harga Rp50.000, biar jangan lupa dan... Ia membeli jajan delapan belas ribu rupiah. Berapakah, berapakah sisa uang Andi? Nah, ini adalah bentuk yang pertama. Kemudian yang kedua, yang di sini ya. Oke, saya tarik ke sini dia. Set. Oke, yang kedua. Oke, dari sini kita misalkan Andi memiliki uang Rp50.000 ya. Rp50.000. Dia membeli baju dengan harga dengan harga <tuh> 45.000 rupiah. RP jangan lupa. Dan kaos kaki. 4.000 rupiah. Berapa. Uang Andi sekarang. Oke. Berikutnya, nah, kita akan menyelesaikan latihan yang ini, ya. Oke, untuk nomor satu ini, kita buat seperti ini, ya. Nomor satu yang ini, ya. Sorry, contoh saja, Ani. Ani memiliki... 400 kelereng. Kelereng itu diberikan. Kelereng itu. Diberikan. Kepada. Sani. 50. Ini 50 ya dan arma 300 maka sisa kelereng ani berapa nah itu untuk yang ke satu, kemudian yang ini ya, kalau yang ini saya jawab di sini aja ya di kerja, oke nanti disesuaikan aja di bukunya. Oke kalau yang dua ini kita contohkan Budi, Budi memiliki memiliki apa kira-kira? Kelereng -kira? uh, aja ya, kelereng, kelereng. Sebanyak 600. Kelereng itu diberikan kepada sani. 150 dan Sani mengembalikan mengembalikannya lagi kepada Budi Berapa Kelereng budi sekarang. Kelereng budi sekarang. Oke, itu untuk jawaban di halaman 7 soal nomor 3 ini. Sekarang kita lanjut ke soal di halaman 8. Baik, kita baca dulu. Hendra membeli satu plastik permen seharga 900 rupiah dan dua bungkus permen yang harganya 100 rupiah per buah. Tuliskan kalimat matematika yang menyatakan harga seluruh permen. Baik, kita akan menuliskan kalimat matematika. Oke, kalimat matematikanya adalah ini nomor satu ya. Oke, untuk nomor satu kita tuliskan di sini kan. Hendra membeli satu plastik permen seharga 900 rupiah. Berarti kalau satu plastik permen saja, kita tuliskan satu dikali 100. Kemudian ditambah dengan 2 bungkus permen harganya 100. Ini 900 ya, bukan 100 ya, 9 900. Kemudian ditambahkan dengan 2 bungkus permen berarti. Dua dikali seratus. Nah, akan nanti ketemulah jawabannya. Berikutnya. Di soal nomor lima. Harga karcis masuk taman wisata adalah Rp12.000 Untuk satu orang dewasa dan setengahnya untuk satu orang anak. Hitunglah harga karcis masuk untuk dua orang dewasa dan satu anak. Baik untuk karcis uh, dua orang dewasa berarti kita kalikan dua dikali dua belas ribu Dan satu anak-anak Nah di sini diketahui bahwa setengahnya untuk satu orang anak Setengah dari dua belas ribu adalah enam ribu Berarti di sini satu dikali enam ribu Nah jadi cukup seperti itu caranya Berikutnya halaman 8 Hitunglah 12 ditambah 24 dibagi 4 Kita lihat petunjuknya dulu adik-adik Pada kalimat matematika yang memuat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian Tetapi tidak ada tanda kurung, perkalian dan pembagian dihitung terlebih dahulu Jadi ketika tidak ada tanda kurung di sebuah kalimat matematika Berarti yang pertama kali kita hitung adalah perkalian dan pembagian. Baik, kita hitung soal yang pertama, soal nomor 1 di sini. 12 ditambah 24 dibagi 4. Nah, kita lihat. Di sini dikatakan bahwa pembagian dihitung terlebih dahulu. Baik, kita hitung pembagian dulu. Kita tetap turunkan 12, kemudian ditambah dengan 24 dibagi 4. 24 dibagi 4 adalah E6. Maka, hasilnya adalah 12 tambahan 6, yaitu 18. Jadi, hasilnya adalah 18. Berikutnya, soal nomor 2. 75 dikurangi 10 kali 6. Nah, perkalian kita lebih dahulu hitung. Nah, 75 tetap turun, 75. Kemudian, kita kurangi dengan 10 kali 6 adalah 60. maka, di sini hasilnya yaitu 75 dikurangi 60 yaitu 15 sama dengan 15. Baik. Soal nomor 3. Soal nomor 3. 8 dikali 5 ditambah 20 dibagi 5. Baik, yang kita hitung dulu di sini adalah 8 dikali 5 kemudian nanti kita hitung berikutnya 20 dibagi 5. Baik, 8 x 5 berapa? Yaitu 40. Kemudian ditambah, 20 dibagi 5 adalah berapa? Yaitu 4. Jadi, sama dengan 44. Nah. nah, berikutnya di halaman 9. Mari kita baca dulu sebelum kita jawab. Baik, kita baca dulu adik-adik. Ayo berhitung. Tetapi, kita harus hati-hati dengan urutan perhitungan. Perhatikan urutan dalam mengerjakan 12 ditambah 15 dibagi 5 dikurangi 2. Hitung kalimat matematika di atas dengan urutan perhitungan 1, 2, dan 3. Baik, di sini urutan pertama, yang pertama kali dihitung adalah 5 dikurangi 2 dulu. Oke. Di sini 12 tetap turun, kemudian 5 dikurangi 2 sama dengan 3 di sini ya. Nah, di sini sama dengan 3. Kemudian 15 tetap turun, 12 juga tetap turun. Nah, yang ini tetap diturunkan atau ditulis kembali, yaitu 12 ditambah 5. Kemudian tanda bagi kita tulis ulang. Nah, di sini yang terlebih dahulu dikerjakan ketika ada tanda kurung adalah tanda kurungnya dulu dikerjakan pertama kali. Berarti kita 5 dikurangi 2 adalah 3. Berikutnya baru kita bisa langkah yang kedua, langkah yang kedua yaitu 15 dibagi 3, hasilnya adalah 5. Maka sekarang 12 tambah 5, hasilnya berapa? Yaitu 17. Oke, okay. kita lanjut berikutnya. Ayo berhitung. Oke, okay, kita akan hitung pertanyaan dari soal nomor satu Saya tuliskan dulu di sini. Soal nomor satu, kita urut ya. Kerjakan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10 Baik dari soal nomor satu, dua dibagi dua. Nah, karena di sini ada pembagi dan perkalian, maka kita dahulukan yang pertama kali dulu, yaitu dua belas bagi dua. Dua bagi dua adalah enam, kemudian enam dikali tiga. Enam kali tiga sama dengan berapa? 18. Oke, okay. kita hitung saja di langsung di sini ya, nggak usah lewat sini aja. Kita langsung ke kanannya saja. 12 bagi 2 adalah 6. Kemudian kita kalikan 3 adalah hasilnya itu 18. Berikutnya 5 tambah 4. Nah, karena 5 tambah 4 di dalam kurung maka kita kerjakan yang ada di dalam kurung dulu. Maka 5 tambah 4 sama dengan berapa? Yaitu 9. Kita kali kemudian Kali kemudian 6 dikurangi 2 adalah berapa 6 kurangi 2 yaitu 4 maka 9 dikali 4 adalah 36 baik berikutnya yang kelima soal nomor 5 nanti kita hitung dulu yang 246 ya baik yang soal nomor 5 ini 90 dikurangi 50 nah ini nanti kita kerjakan ya yang terakhir nah yang pertama kali kita kerjakan adalah 4 ditambah 6 ini dulu. Nah, 90 dikurangi 50, kita tulis ulang. 90 dikurangi 50. Kemudian kita tulis tanda bagi. 4 ditambah 6 adalah 10. Nah, maka sekarang 90 ini kita turunkan. Nah, karena di sini ada tanda bagi, maka yang pertama kali kita hitung adalah 50 dibagi 10, yaitu 5. Maka hasilnya yaitu 90 dikurangi 5 adalah 85. Jadi hasilnya 85. Berikutnya soal nomor 2. 12 dibagi. Nah karena di sini ada tanda kurung, maka yang kita kerjakan pertama kali adalah tanda kurung. Maka 12 kita tulis ulang. Kemudian 2 dikali 3 adalah 6. Ini tanda bagi ya. Maka 12 bagi 6 hasilnya adalah 2. Soal nomor 4. 5 ditambah 4 kali 6 dikurangi 2. Nah, pertama kali yang kita kerjakan adalah di dalam kurung. Oke, 5 tambah 4, kita tulis kembali 5 ditambah 4. Kita kalikan dengan 6 dikurangi 2 adalah 4. Maka, di sini ada tanda kali dan tanda tambah. Maka, yang kita kerjakan ada pertama kali adalah 4 dikali 4 sama dengan 5 kita tulis kembali. 4 dikali 4, mohon maaf, ini bukan tanda kali, tapi di sini adalah tanda penjumlahan. Oke, oke, santui. Oke, 5 ditambah, kita tulis ulang. 4 kali 4 adalah 16. Maka, 5 ditambah 16, sama dengan 21. Bagus. Soal nomor 6. Di sini ada tanda kurung, berarti nanti yang kita kerjakan ada tanda kurung dulu. Dibagi 4 ditambah 6, maka 90 dikorengi 50 yaitu 40. Nah, ini dulu yang pertama kali kita kerjakan karena ini ada di dalam kurung. Kemudian kita bagi, ini tanda bagi kita tulis ulang, 4 ditambah 6. Oke, okay. di sini ada tanda bagi dan ada tambah pen tanda penjumlahan. Yang pertama kali kita kerjakan adalah tanda bagi dulu. 40 bagi 4 adalah 10. Ditambah dengan 6. Sama dengan berapa? Sama dengan 16. Oke, okay. itu jadinya. Oke, okay. bisa dipahami adik-adik ya? Bisa dong, pasti bisa. Kemudiannya. <laughs> Oke, okay. kita lanjut ke... Oke, okay, nanti kita akan lanjutkan di halaman 11. Cukup itu saja untuk uh, di pertemuan pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.